Nah lalu ada pertanyaan lagi Kok ada yang mati kena Corona ada yang tidak? Kenapa dok? Halo guys kembali lagi di Guaise Cerdas Kita akan lihat suasana pasar di pagi hari ya guys Apakah ramai di tengah-tengah pandemi Corona seperti ini? Kita akan lewat aja dan kita mengintai Dari arah pasar banyak sekali yang gak pakai masker guys Kita hitung Berapa orang yang nggak pakai masker oke okay? Ngoceng aja pakai masker, guys. Kang Parkir juga yang pakai masker. Kita bisa lihat di sini guys, suasana di pasar di tengah pandemi Corona masih banyak yang gak pakai masker, guys. Mulai dari penjual, pembeli semuanya seperti tidak ada apa-apa ya tidak ada yang mengingatkan juga tidak ada petugas sama sekali di sini ya mau gimana ya masa mau diingatkan setiap saat ya tidak bisa ini berarti ngeyel ini Pakai. kita lanjut jalan ke daerah kanan. jual penjual tidak ada kok mengerikan sekali kok lewat situ ya guys kita lewat sini aja guys hey! jadi di pasar tuh keadaannya ngeri sekali guys tidak banyak sekali yang nggak pakai masker baik penjual maupun pembeli Orang-orang berlalu lalang Kayak gak ada apa-apa Padahal Bandungan salah satu daerah di Kabupaten Semarang itu zona merah Swab dadakan ada 8 orang yang positif Totalnya ada 32 Ada 32-33 orang yang positif 2 orang diantaranya meninggal dunia Karena covid guys Dan parahnya lagi penjual penjual ini asalnya dari Bandungan rata-rata guys jadi ada kolerasinya kita nah, harus berhati-hati untuk berbelanja ada orang yang kena corona yang diwawancarai oleh Pak Ganjar itu kena corona gara-gara dia belanja guys hari-hati Hey. Bu. Ada orang yang kena corona Itu karena dia belanja di tukang sayur dan lupa untuk tangan guys Langsung dia kena Dan suaminya meninggal Itu sudah di uh, Liput oleh Pak Ganjar langsung ya Kalian bisa lihat di YouTube-nya Pak Ganjar Baru-baru ini guys Ada orang yang tanya ke saya lewat WhatsApp Tanyanya gini guys Dokter mau tanya boleh? Boleh dong Corona itu, apa beneran ada, waduh Padahal ini kita sudah memasuki bulan Juli Memasuki bulan Juli di mana Sudah banyak korban berjatuhan Sudah banyak yang kita lalui Tetapi masih ada yang tanya seperti itu Well done. Lalu saya jawab Waduh pertanyaanmu beras bos Tanya, tanya berat sekali itu, dijawab lalu dia menjawab guys Triple kill. lalu dia menjawab, saya kan nggak pernah ketemu orang langsung kayak nggak real gitu seperti jering SID itu mengatakan bahwa Corona itu uh, konspirasi dan Bill Gates itu adalah yang mendalanginya karena dia tiba-tiba membuat vaksin dan ada salah satu mantan menteri yang tidak percaya dengannya dan banyak sekali video kontroversi yang tidak membuktikan bahwa itu benar kalau logika saya gini guys penyakit ini memang ada ya kan dan vaksin masih dicari orang yang ahli farmasi, ahli obat itu pasti akan berlomba-lomba untuk uh, mencari obatnya di lain sisi untuk mendistribusikan obat di seluruh dunia, kita mengikutikan dana yang besar. Oleh karena itu, ahli farmasi menggandeng orang yang bisa mendanainya. Contohnya, Bill Gates. Memang, di Corona itu ada dua jalur: jalur kesehatan dan jalur bisnis. Semua obat itu ada jalur bisnisnya, nggak mungkin kita beli obat itu, dia nggak untung itu nggak mungkin. Kalau saya jadi ahli obat farmasi. Atau gini lah, saya ingin bisnis Ketika saya ingin bisnis Saya pasti akan mencari modal untuk mengekspansi bisnis saya Saya hutang ke orang yang mau Nah, saya akan hutang Ekspansi bisnis, biar bisnisnya cepat berkembang Efeknya banyak Di lain sisi, orang akan menerima manfaatnya di lain sisi. Kita mendapatkan untung karena jasa kita itu pun dilakukan oleh ahli farmasi di sana, guys. Tidak ahli farmasi itu menggandeng Bill Gates karena Bill Gates itu orangnya sangat sosialis. Dia mau bantu-bantu gini, tuh mau dia ya, tapi karena banyak yang membencinya, ya satu orang yang membenci lalu. Uh, Alasannya rasional banyak sekali yang akhirnya membenci padahal itu belum tentu benar. Konspirasi itu kalau bisa dibuktikan ya silahkan buktikan. Tapi kalau tidak bisa ya berarti bukan. Corona itu dari hewan ada di kelelawar dan dimakan oleh manusia. Sekarang dia bisa uh, berevolusi ya berkembang bisa uh, menular ke manusia. Itu salah satu contoh bentuk ya memang virus itu bisa seperti itu ada orang yang nggak percaya corona dengan alasan dia tidak pernah bertemu dengan korbannya langsung kayak itu lucu sekali corona itu terbagi dua korbannya yang sakit dan yang tidak sakit sama sekali namanya orang tanpa gejala ya kan orang tanpa gejala itu ketika dia kena virus dia nggak gak akan berpengaruh hal apa guys, gak ada pengaruhnya kayak biasa aja, kita kayak ketempelan debu gitu, cuma virusnya masuk ke tubuh dan masih bisa menular, menularkan orang lain. yang kedua guys, uh, orang dengan gejala, nah orang yang gejala ini kasihan dia udah kena Corona dan dia ada efeknya, efeknya seperti sesak nafas, demam, batuk hingga gagal nafas. Kenapa kok corona korban corona itu banyak yang meninggal? Tahu nggak guys kenapa? Karena komplikasi terberat dari corona adalah gagal nafas. Alatnya adalah ventilator. Ketika ada orang yang gagal nafas, maka harus di ventilator. Sedangkan orang yang sakit corona masuk ke rumah sakit jumlahnya ratusan hingga ribuan. Padahal ventilator yang ada di rumah sakit jumlahnya enggak lebih dari 10, mahal banget guys. Ventilator tuh mahal harganya 200 sampai 300 juta satu. Maka kalau enggak kebagian corona ya sudah mati sudah dia. Sebenarnya guys, corona itu sama kayak flu, enggak ada bedanya dalam hal penyebaran. Misal keluarga kita kena flu. Adik kita kena flu. Nanti sembuh gantian ayah kita yang kena flu. Ayah sembuh gantian ibu kita. Nanti dia sembuh gantian kita yang kena flu. Pingpong, guys. Kena satu, kena satu, kena satu, kena satu. Itu sama dengan corona. Corona juga begitu, guys. Corona menyebarnya sangat cepat. Kena, kena, kena, kena, kena, kena, kena. kena. Kalau flu, cepat sembuhnya. Komplikasi kematiannya sangat jarang sekali, bahkan tidak ada orang yang pilek mati. Itu satu dari satu juta orang mungkin. Tetapi kalau corona, guys, corona itu penyakit baru yang tidak ada obatnya, tubuh belum punya antibodi. Jadi, ketika kita kena corona, jebret, kita sakit, lalu kita sampai ada komplikasi, kita sesak nafas, demam tinggi dan akhirnya gagal nafas, itu sudah fase terakhir dari kita nah, lalu ada pertanyaan lagi kok ada yang mati kena corona, ada yang tidak? kenapa dok? well guys, pertanyaan ini sama dengan kenapa ada yang merokok, ada yang sakit, dan ada yang enggak. ada yang bisa merokok sampai umur 85 tahun, sehat sihat aja dia ada yang merokok, eh, remaja udah kena paru-parunya lalu dia merokok sampai umur 30 tahun, lalu ada kanker kena kanker paru-paru atau kena kanker tenggorokan apa yang menyebabkan itu jadi guys pertahanan tubuh kita itu seperti kerajaan seperti tembok di kerajaannya per orang itu beda-beda ada yang tebal sekali ada yang tipis ya ada yang tebal ada yang tipis itu tergantung dari orang yang masing-masing dan kita tidak bisa mengetahui itu ketika pertahanan kita tebal karena corona ya, corona cuma nempel aja kayak debu gitu kita cuma membawa carrier aja, kita cuma membawa virusnya Enggak ngaruh apa-apa di tubuh kita orang-orang kena flu, kita ya kadang nggak kena karena orang-orang kena batuk, ya kalau memang anggota tubuh kita kuat, ya kita nggak akan kena karena kita lebih kuat tapi ada yang orang kena flu, temennya kena flu, kita langsung kena ada jadi memang antibodi apa ya Memang pertahanan tubuh di manusia itu berbeda-beda Ada yang merokok langsung kena kanker ada Karena memang gennya seperti itu Gennya itu seperti itu Ada yang uh, kena corona wah fine-fine aja Ada yang kena corona langsung dalam hitungan hari langsung dia meninggal Ada itu tidak bisa kita prediksi guys Maka dari itu lebih baik kita hidup dengan sehat guys Lebih baik kita menjaga Oke okay guys, itu adalah obrolan singkat tentang Corona. Jika kalian ada pertanyaan atau ingin mengajukan. Atau, atau mungkin saya ada kesalahan kata tadi ya. Kesalahan kata, kesalahan kalimat, atau kesalahan pahaman. Silahkan komentar di bawah ya guys. Terima kasih, saya akan melanjutkan quest.